Mangkok adalah sebuah wadah datar dengan lubang di bagian atasnya, digunakan untuk menampung makanan atau minuman. Berikut adalah sejarah singkat mengenai asal-usul dan perkembangan mangkok. Asal-usul Mangkok diakini berasal dari Cina pada abad ke-10. Pada saat itu, mangkok terbuat dari keramik dan digunakan untuk menyajikan makanan dan minuman selama acara formal seperti upacara keagamaan dan pesta. Seiring dengan waktu, penggunaan mangkok menyebar ke seluruh dunia. Era Romawi Pada abad ketiga Masehi, mangkok mulai dikenal di Eropa melalui perdagangan dengan Romawi. Pada saat itu, mangkok terbuat dari bahan yang berbeda seperti kayu, logam, dan kaca. Mangkok kayu dan logam digunakan untuk menyajikan makanan, sementara mangkok kaca digunakan untuk minuman. Abad Pertengahan pada abad pertengahan, mangkok terbuat dari bahan yang lebih murah, seperti tanah liat dan batu. Mangkok tanah liat dan batu sering digunakan oleh petani untuk menyajikan makanan dan minuman. Era modern, pada abad ke-19, mangkok mulai diproduksi secara massal menggunakan teknologi baru seperti mesin pabrik. Mangkok juga mulai dibuat dari bahan yang lebih murah, seperti plastik dan kaca. Pada saat ini, mangkok juga memiliki banyak bentuk dan ukuran yang berbeda mulai dari yang kecil hingga yang besar serta desain yang kreatif mangkok sekarang saat ini mangkok masih digunakan di seluruh dunia dan sering dianggap sebagai salah satu barang kebutuhan rumah tangga yang penting mangkok modern terbuat dari berbagai bahan seperti plastik kaca keramik dan logam selain itu ada juga mangkok yang dirancang untuk tujuan khusus seperti mangkok sup, mangkok es krim, mangkok bento, dan lain sebagainya. Secara keseluruhan, sejarah mangkok mencerminkan evolusi teknologi dan kebutuhan manusia dalam mengolah makanan dan minuman. Dari mangkok yang sederhana dari tanah liat hingga mangkok modern yang memiliki berbagai bentuk dan ukuran, mangkok tetap menjadi bagian penting dari kehidupan manusia.